Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera buat kita semua. Uh, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini ya, ceritanya saya lagi malas ngapa-ngapain. Jadi untuk anak kos ada <gadanya> di luar negeri yang seperti kita nih, kadang kan khususan mencari uh, makanan yang halal. Tapi kalau di sini gampang sih. Di sini udah banyak minimarket yang menyediakan masakan halal. Jadi. Tadi tadi saya sudah ke minimarket, saya beli jatah makanan untuk keseharian ini. Tadi yang pertama saya beli itu... Nih, ayam bumbu kemangi. Ini bumbu khas ini, jadi ayam kayak di bumbu kemangi. Di bumbu kemangi, tapi kemanginya itu beda dengan kemangi yang di sana ya. Ini kemanginya nggak wangi, cuma mungkin buat mereka wangi, cuma buat di saya itu nggak terlalu wangi. Ini harganya murah 38 bat sekitar 14.500-an. Terus uh, untuk makan siang, saya beli yang untuk makan sore, untuk makan malam nanti, saya beli yang 4 kaprau. Ini ayam dengan bukan bumbu kare, ini bumbu. Sama bumbu kemangi, cuman beda kemanginya. Jadi karena kenapa saya mau ini pilih untuk makan siang. Karena porsi nasi dan telurnya juga banyak, ini buat pekan nanti sebelum saya olahraga. Terus untuk makan malam, saya mau, saya tadi beli ini, masih goreng kepiting. Ini harganya 40 yang paling mahal, harganya 4084 sekitar 18.000-17.000 Terus kalau yang ini tadi, harganya 15.000. Eh, ah, iya 15.000, 15.000. Hampir sama dengan yang ini. Eh, saya mau cobain yang ini. Saya mau panaskan yang ini dulu, terus saya makan nanti saya mau ceritakan ke kalian gimana rasanya, tapi sebelumnya kita opening dulu. eh yep, ini ya makanan yang tadi sudah saya ngetin Ini sudah saya netin di sini. Ini nanti saya nggak makan nasinya ya, karena saya saya membatasi sekali makan karbohidrat. Saya hanya akan makan banyak karbohidrat kalau sebelum berolahraga atau dan atau setelah berolahraga. Jadi di sini nasi ini yang saya beli tadi, saya hanya akan ambil menunya saja saya buat untuk makan dengan telur jadi nasinya akan saya sisihkan jadi nanti akan.. ini saya.. saya masukkan 7. kali ini ya rasanya ya rasanya itu khas sekali jadi nggak bisa nemuin rasa ini di Indonesia tapi rasa ini akrab maksud saya cocok buat untuk lidah-lidah saya sebagai orang Indonesia aroma kemangi ini tajam tapi cuman kemanginya memang beda ya beda dengan kemangi yang kita kenal di Indonesia ya ini saya pindahin dulu lauknya jadi saya ini hanya makan telur dan lauknya saya gunakan untuk makan telur nasinya nggak akan saya makan biasanya saya biasanya saya sisihkan di luar rumah untuk makanan anjing biasanya selalu ada anjing-anjing liar datang ke rumah saya selesaikan dulu saya sisihkan karena saya makan. Jadi sarapan saya untuk pagi ini simpel. Hanya ini aja, jadi telur sama lauk yang saya tadi beli, sama roti isian sosis seperti ini, dan susu rendah kalori. Uh, terima kasih sudah menonton video saya. Ini sih saya di saya hanya akan berbagi uh, gimana kegiatan. Kan anak-anakku seperti saya yang kalau lagi malas lagi lagi masak apapun, jadi kalau nggak mau kalau mau sarapan yang nggak ribet, cukup beli ke minimarket. Kalau nggak mau nasinya nggak pakai nasi, pakai lauknya saja. Sirkuit karbohidratnya dari roti, proteinnya dari telur, dan uh, pelengkap nutrisi yang lain kita dapatkan dari susu kemasan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. akhiri salam buat kita semua.